boleh petang puluh dino, nena orang mati rantuk diperingati petong dino, petang puluh dino, satu dino, siapa itu ajaran Hindu, menurut aku, terus aku ditakoni anakku ya itu memang tidak boleh ya karena ajaran Hindu, ya memang orang Hindu itu pokoknya jangan melakukan yang diajarkan oleh agama Hindu, menurut aku orang Hindu itu semua mengajarkan supaya anak baik sama orang tua, jadi karena itu ajaran Hindu, sekarang jangan baik sama orang tua, menurut aku. Orang Hindu mengajarkan makan yang sehat karena itu ajaran Hindu jangan makan yang sehat Nenu. Jadi logikanya guru kue sing salah, sinyaran kue ajaran Hindu ya sopoh. Sunat jadi Sunat itu zaman zaman gak turunin kan nabi, ya nabi. sunat orang masalah. Cuma dilegitimasi secara syari oleh Islam. Sunat itu harus ke zaman bien, Gitu loh orang masalah orang Sunat ajaran Yahudi terus kita ndak boleh melakukan karena itu ajaran Yahudi. Lah rumah kamu Yahudi ki asal usulnya sih kau ngerti, sing jenenge Kristen asal usulnya sih kau ngerti, semua dari Allah. Perkara ada tafsir yang berbeda-beda, ono sing untuk kau omongke, ono sing rasa kau omongke. Nek aku uang Islam yo, inna dina in Islam. Bagi Allah agama itu Islam, yang selain Islam bukan agama. Mangunek tafsirku, nengar kurang kondo-kondo, aku menengarapmu tuh aku ngono kuwi. Jadi naik lihat ya orang tak anggap gue konco dulurku gitu loh. Tadi gue tutus agama sainganku orang dan aku dalam dialog iman ragem Oh, imanku besar kok Aku rada naik dialog kerjasama ekonomi ayo gawe warung bareng ayo gawe klub bal-balan ayo Nek dialog antar iman. Bang ngapoi sih dialog-dialog bareng antar iman wong no imanmu Itu loh bapak sekalian. Mohon maaf ini saya melebar-lebar ke sana supaya kita tidak bertengkar untuk hal-hal yang yang kita tidak pahami termasuk di terus petang puluh Dino itu bu, eh aku ditakonica untuk orang petang puluh Dinoan aku kondok bendino itu bapakmu mati jurus sedino ngaji hari kedua ngaji ketiga ngaji terus entora seumur hidup ape ngono aku gue malah mengkurang, kurang, mengtolong telung dino, petong dino, petong dino, oh, kurang gue, ini aku bentino, ini nah, aku, rapopo, gue mengadministrasi administrasi kok gue petong dino, telung dino, gue mengadministrasi administrasi ya di, ya pas ke petang gue, ibu saya kemarin 100 harinya tidak pas 100 hari, main jenisnya 100 hari, orang dongak keok dadak, ruwet-ruwet ya dongak keok kapan bayar, masalah? salah, sehingga orang itu, utang-utang punya gue uang, ngipotong tuh? nah biasanya lo nyuruh utang-utang ngerakaruh-karuhan kaya boleh wedus apa padahal utang nah, seorang itu kuih nek dongaknya ya entuk petang puluh dino itu petang puluh siji, petang puluh luru, petang ya entuk kabeh kok ruwet kuih kuih kuih cetong keh? nek musyrik itu tidak terletak pada bendanya tapi terletak pada konsepnya di sini. kalau kamu menyekutukan Allah dengan keris dengan uang, dengan perusahaan, dengan karier, yaitu musriq. cuman selama ini yang disebut musriq itu indikasi ini keris, menyan, beme, ake, iya gua nggak gua ake, ake gua rainto, gitu. sing rainto ki memfitnah sesuatu tidak pada makomnya misalnya Nabi Musa memfitnah tongkatnya sebagai tongkat yang sakti itu salah tau kuih tongkatnya Musa sakti apa? Nabi Musa sakti Pak Pak He? ibu ayo ibu patah hati ya, yes, sebuah ini biar patah hati ayo Hai, kelingan tak saiki, iki eh serah apa-apa menunggu saya sak menunggu malah melebus warga nyenengan beres tidak dihisap oleh Allah yang ngarepi dihisap kabe termasuk aku ngomong apa teman aku gini saya saya ingin ngomong terus terang sama anda Nabi Musa itu tidak sakti rasa pedih ya ya as di coblos ini loh mas yang sakti itu siapa Allah Nabi Musa disuruh Ya Musa Idrib Biasokal Bahar Pukulkan tongkat itu ke Air laut Maka air laut membelah Apakah air laut membelah karena tongkat Atau karena kekuasaan Allah oh. Laiya Apakah tongkatnya tongkat sakti Tidak Apakah Nabi nya sakti Tidak nek orang percaya bar Jurnal Belah segor Firaun terus sore kira-kira kalau besoknya Musa membelah apa, memukul kantong ke laut, terbelah nggak dia? terserah Allah, kan begitu? Jadi tetaplah haulah, <tis> jangan menuhankan nabi. Jangan menuhankan Rasul, Tuhan itu hanya Allah. Jadi jangan takut untuk mengatakan siapapun yang selain Allah tidak sakti. Nunu, ngene gak aku dirasani, sani, sokonno buka-buka rahasia Lah memang gitu toh Pak, maka saya juga tidak mau dianggap orang ini itu ini tak aku mau tak buat kabe wah cak nun gini, cak nun gini oh, sak karep mu kono, sak karep apa yang ngarani, aku ora, aku orang aku yang manut orang sekolah ning aku ngolak cara ini ngerti ilmu buku tak jemok set buah melibu oh, no, sak karep karep udewe ngak gusti Allah pas ngeke iyo iso ngak pas raya kak kan, tapi kape itu duwek ku, woy, gusti Allah jadi ini harus kita tetapkan jadi jangan bertengkar ku naik soal